Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka Cintakan Ku tinggikan Ku agungkan Aku akan memujimu Baik di dalam Suka dan duka Sebab kau layak Suka dan duka Sebab kau layak Terima pujian Sebab kau layak Terima pujian Sebab kau layak Ku Cia, ya, sebab layak terima puji.